Baiklah persahabat untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada tentunya vitamin bahagia yang kita dapatkan di vlog terbaru Leslar Entertainment Yuk yang belum mampir, silahkan langsung cus aja ke channel YouTube-nya Leslar Entertainment Karena ada vlog terbaru vitamin bahagia banget ya untuk keluarga Konoha Selalu support yang terbaik buat karya-karya idola kita dan tim Leslar Entertainment Dan Alhamdulillah persahabat ya untuk vlog BBL pertama kali naik motor Sudah masuk trending 3 di youtube Dengan tentunya viewersnya 1,1 juta Bahagia sekali ya Alhamdulillah bersyukur Sudah masuk trending 3 Ini otw pucuk Bisa tentunya di nomor satu trending Amin Yarubal Alamin Dan kita juga bersahabat ya di sini ada sebuah kalimat komentar yang diberikan Senang banget lihat kalian Leslar Pasangan yang apa adanya Artis udah terkenal Tapi mereka tuh humble Sehat-sehat ya kalian Masya Allah banget ya doa Yang selalu diberikan dari orang-orang baik Yang selalu terus mencintai idola kita Masya Allah Ini terbukti banget ya bahwa Leslar banyak sekali yang sayang Banyak sekali yang mendukung mensupport untuk keluarga Idola kesayangan kita Selanjutnya bersahabat Kita simak juga Vitamin bahagia kita dapatkan dari postingannya Bunda Lesti kejora di laman akun Instagram Bunda Lesti Kita simak persahabat, bukan terbaru, bersama Kak Loli Ini quality time persahabat ya Bersama Kak Loli berdua saja nih, tidak ditemani oleh sang suami Masya Allah, sehat, -sehat ya Tentunya wanita cantik, wanita hebat Dua wanita yang sangat luar biasa pokoknya ini mah Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Mama Nur, Aduh Masya Allah banget ya Hingga langsung ada komentar dari Kak Loli kecayangan, Aduh Masya Allah banget ya mereka berdua ini Semoga selalu sehat silaturahmi rahmi juga tetap terjaga dengan baik Amin Ya Robbal Alamin Dan kita juga salpok dengan kalimat komentar yang diberikan Oleh Teh Novi Persahabatnya dengan mengatakan Ibu-ibu hebat katanya tuh luar biasa Selain Bunda Lasi Kejoram Kak Loli pun persahabat ya memposting foto yang sama, masya Allah tentunya postingan foto yang cantik, quality time berdua masya Allah banget ya. tahan-hati Tantinya mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan dan kita simak juga di kalimat yang dituliskan oleh Kak Loli, quality time with this beautiful heart masya Allah banget ya. Hingga tentunya postingan Kak Loli pun ini dikomentari oleh Bunda Lesti. Peluk erat Kak Loli kata Bunda Lesti, Masya Allah banget ya dua wanita hebat ini. Semoga mereka selalu sehat bahagia. Apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Berikutnya persahabat, ini ada kabar yang tentunya wajib tentunya kita simak diunggahan Kak Mega Putri persahabat ya bersama sang ibu yang tentunya sedang sakit. Kita salpok dengan kalimat yang diposting, kalimat caption panjang di persahabat, ya. Kalimatnya di sini Bang Imin bacakan, nih, persahabat. Bismillah, mau cerita sedikit pada tanggal 9 Mei, ibuku merasa pusing-pusing dan muntah, nggak henti-henti. Padahal, sudah periksa di bidang terdekat, terus aku bawa ke rumah sakit terdekat dari rumah siang itu nyampe ke sana langsung rawat inap karena badan lemas dan mutah ganti-ganti. Pada tanggal 10 Mei jam 1 siang ibu sudah tak sadarkan diri, bisa dibilang koma. Harus rujuk ke rumah sakit yang lebih besar dan alatnya lebih lengkap. Di situ saya benar hancur banget lihat surgaku yang kalau bercanda sama aku super receh pol. Tak sadarkan diri dibawa ampunan merujuk ke rumah sakit besar malam itu. Dan kesadaran tinggal 5% selang-selang kabel sudah ditancapkan di tubuh ibuku. Aku berdoa tanti-henti, ibu dimasukkan ke ICU dan sudah melakukan CT scan. Hasilnya ada penyakit di kepala ibu aku. Ayah dan kakak tanti-henti nangis saat itu berdoa semoga ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa biar ibu segera sadar. Tapi alhamdulillah Hari ini tanggal 11 Mei Ibu sudah sadar dan ibu pengingatannya sedikit lupa Tapi masih ingat keluarga-keluarganya Sujud syukur banget Dan bangun dari komanya Ibu pengen lihat YouTube-nya Leslar Tuh bersabat ya disimat Karena ibuku setiap saat selalu ikut update-nya Leslar Dari zaman dede ke Kejora pujang, Pacaran Dan sampai saat ini ngikutin Leslar bab pun bawa hp sama lihat youtube plus larto persahabat ya untuk followers tercinta aku kali ini aku bener-bener minta tolong ke kalian tag atau dm dedek lesti ke dan kakak rizky bilar biar mau bikin video penyemangat ibuku yang bernama sutarni biar semangat sembuh melawan penyakitnya sekarang bismillah semoga sampai di dedek lesti dan kakak rizky bilar bismillah bismillah ya allah ibuku Pasti seneng banget bersahabat ya Dan kalau sembuh pengen ke Raja Asih Surabaya Karena dari lama belum sampai ke Rajasi Masya Allah banget ya Ini kalimat panjang Cerita dari Kamega bersahabat ya Ini menceritakan Ibunda tentunya bersahabat ya Masya Allah Ternyata Ibunda Kamega ini Pecinta Leslar ini wajib kita doakan, syafakillah, mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan sehat, oh sahabat ya Doa terbaik untuk ibu dari Kak Mega Postingan ini pun diripas kembali oleh akun Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan, Bismillah ya Allah, mohon doanya ya Leslar Lovers, keluarga kita sedang berjuang melawan penyakitnya Semoga Allah segera diberi kesembuhan Kak Rizky Bilar, dedeklah si jika ada waktu luang, semoga berkenan membuat video penyemangat untuk beliau, amin. Untuk Kamega Putri, semangat ya, tentunya semoga kakak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kesabaran, amin. Hanya tentunya kita bisa bantu doa dari sini saja, salam untuk ibu dari Kamega, dari keluarga tentunya, masya Allah banget ya. Kita doakan semoga sembuh sehat untuk Ibunda dari Kamega Dan untuk Papa Bilar dan Bunda Lesti Semoga ada waktu luang persahabatnya untuk berkenan membuat video Untuk penyemangat beliau nih persahabat, ya Doakan yang terbaik Dan selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan cedukan vitamin malam hari ini Di rumah Leslar ada tamu spesial Bang Haris Haris Friza ini tentunya berkunjung bersilaturahmi ke tempatnya Leslar, tempatnya Papa Bilar nih yang langsung main biliar bareng dan langsung kalah tuh persahabatnya lawan Papa Bilar, masya Allah semoga mereka selalu sehat dan mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Kita juga persahabatnya sebagai fans sejati, mudah-mudahan selalu sehat lo bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran. Kita juga masih menunggu kejutan lain.